quindici intanto, e venti prendo la pasta. halo cuwi cuwi ketemu lagi sama Telmu itu Teli channel yang akan menambah pengetahuan kalian sebanyak 0,01% kali ini, gue mau uh, ngajarin sedikit kalian tentang pengurangan bagaimana orang Italia bisa cepet dalam Kasih kembalian Jadi kita bayar sesuatu dan mereka kasih kembalian tuh cepet Jadi ada caranya Dan ini caranya beda banget sama yang di Indonesia Sebelumnya gue mau cerita sedikit Jadi ada seorang youtuber yang copycat video gue Jadi itu kelihatan di videonya lokasinya sama di taman Cara dia nyodorin kopi kanaknya juga sama Mainan daun-daun keringnya juga sama Video gue yang ngopi bareng cumi Nah mungkin karena video gue Ide dan konsepnya tuh keren banget kali ya Jadi dia makanya ngikutin ide dan konsepnya Harusnya ya carilah ide dan konsep yang lebih kreatif Mungkin temanya sama ngopi Makasih banget lo ya yang udah ngefans banget sama gue Gak nyangka youtuber itu emang susah, karena ide dan konsep itu harus original kamu harus bisa jadi uh, pioneer dan youtube kamu, channel kamu akan mencerminkan integritas diri kamu, siapa kamu sebenarnya melalui video yang kamu buat gitu nah, misalnya nih, channel gue kan channel yang akan menambah pengetahuan kalian sebesar 0,01% aja nah, kalau misalnya kamu nichenya itu uh, tentang perbulean misalnya kamu bikin video bule makan pete bule makan cabe, bule makan indomie coba kamu bikin yang sesuatu yang wow yang bikin legit seperti contohnya bule makan beling nah itu pasti banyak viewsnya dijamin at least kamu bisa mengkreditkan uh, channel gue, di channel kamu boleh boleh, boleh kamu ikutin at least kamu mengkreditkan kalau kamu ikut seperti di video gue gitu lebih baik kamu appreciate jadi kamu lebih uh, respectful sama orang yang sama dengan videonya we're born original, don't die a copy aja tanpa banyak basa-basi busuk <laughs> supaya otak kalian nggak lemot kayak gue dalam pengurangan jadi gue agak-agak emang lelet kalau pengurangan apalagi kalau soal kembalian mikir hmm yuk lanjut. di di sini ada Sense satu sen, ini dua sen, lima sen. ini ada 10 cents, 20 cents, 50 cents, ada 1 euro, dan 2 euro, dan disini ada 5 euro, harusnya ada lagi 10 euro 20 euro 50 euro tapi karena gue lagi nggak ada jadi kita langsung coba praktek yang kecil-kecil aja ya jumlahnya misalnya kamu membayar dengan 50 euro uh, membeli buah seharga totalnya 35,20 euro kamu bayar dengan 50 euro jadi biar cepet mereka langsung uh, ngitungnya live ambil biar mencapai ke 50 mereka ngitungnya mundur biar mencapai ke angka 50 jadi biar genap disini kita tambahin 30 euro jadi ada saya aku ambil 10 dan 20 30 cents ya bukan 30 euro jadi 35,50 euro biar genap jadi 36 ditambahkan 50 cent Euro ci jadi, jadi 36 Euro di sini ada 30 tambah 50 euro jadi 36 masih kurang e, buat mencapai ke 50 butuh e, 4 euro 4 Euro biar jadi e, 40 euro-euro dan 2 euro jadi empat masih kurang berapa buat mencapai ke 50 10 euro jadi ini 50 euro ambil ini 10 jadi kembalinya adalah ini 14,8 kita coba lagi sekarang, gimana kalau misalnya nggak pakai coret-coret? Misalnya kamu membeli ras seharga 10 ,27 euro, 27 cents Dan kamu punya uang 20 euro Kembaliannya jadi langsung, ambil tiga. 3 cent. Kita mau, uh, ngambil yang paling kecil dulu. 3 cents. Next. Masuk lagi 20 biar jadi 5 uh, 10,50. 50 lagi. 9 euro. Tambah 9. 4. Totalnya jadi 9 euro, 70. 3. Perhitungan pengurangan ini juga berlaku untuk rupiah, tapi karena gue enggak ada mata uang rupiah bisa sebesar 154 misalnya 154.000 rupiah kamu punya uang 200.000 berarti kamu tambahin 6 6.000 perak kamu kasih 6.000 perak dulu ini biar jadi 200.000 40.000 tambahin jadi ini kembaliannya yang kamu kasih 46.000 puluh enam rupiah. Gitu. Sekarang kita coba lagi membeli sesuatu seharga enam euro 25 euro. Kamu punya uang 20 euro di sini yang genapnya 20 euro. Jadi, langsung tambah 5. 30. Tambah 50 jadi 50. Tambah 50 lagi. Jadi 17. 17 jadi 3. Ini kembaliannya. Cepat kan? Jadi, kembaliannya adalah 3 euro, koma Lima cents ye cepet kan Hitungnya, Jadinya sekarang kita coba uh, belanja langsung tukang sayur yang ada di sini. Yuk! <San> Non guardare la foglia, guarda, il, guarda il camciolo. No, io guardo il camciolo. Quattro. Aspettavo là. Perché l'altro non mi ha Non niente. Vediamo la foglia. Non tace mai. Quattro c'è anche prendo due questo sì. gialli, sì. passa ah. passa me ne due uno due e questo due, quattro, mezzo sei. chili poi questo qui mezzo chili buonissimi l'ho mangiati ieri sera teneri teneri teneri teneri te le faccio mezzo chilo solo sì sì sì appena li mangi poi dici madonna Fabio avevi ragione non hanno filo non hanno sono buonissimi ah. mezzo <ride> mezzo che la filo allora santo sei e due a otto otto pari uh, totale quindi questo a posto sì. otto pari otto pari forse prendo un po di pistacchi buonissimi buonissimi non buoni buonissimi te faccio anche assaggiare no no sì, ho già sì. ho già pulito i denti no. no, prendi due allora, prendo uno dai sua uno e uno non mangia e due due matetì due. Due. due così due. Sì. due sì sì sì Sì, sì. a posto allora se ne di là 5, 13 13 sì. 15 intanto e 20 15 intanto e 20 15 intanto e 20 Gimana cumi-cumi? Udah jelaskan. Semoga bermanfaat ya videonya. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai ketemu lagi. Ala proksima. Ciao ciao.